oke, okay, hello, selamat pagi selamat datang di mata kucing musik, apaan tuh? Oh, ini dia mata kucing Sini saya akan review, unbox gadget-gadget informasi dan tutorial super IT dan game-game yang paling oke okay dan akan dicoba Oh ya, sorry, tapi tak kenal. kata saya perkenalkan, saya admin mata kucing. Ya, tapi tak, tak seperti kucing, ya. <tuk> Dan oke, okay, nanti terus-terusnya kita akan upload-upload video-video seterusnya oke okay, sudah dulu perkenalannya ya nah, mungkin singkat nama pertama maklum saja Oke okay, guys so, selamat beraktivitas saya dari kerawang sampai jumpa jangan lupa subscribe Oke okay?